nang nang, kalau ngobrol loli kayak orang seneng, doh dok Pak saya bos yang tua tua ya, pitingan, pitingan, piting semua ini, pitingnya gemuk gemuk bos, pitingnya gemuk gemuk. Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Juker hei bos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa bosku selamat ketemu maning kalau Fajar juga bosku pagi ini kita lagi ada di lokasi tambang bosku lagi mau melihat Uh, orang yang uh, mengangkat bubunaga bosku soalnya lama kita nggak uh, mengambil gambar orang yang mencari udang piting ikan, ikan yang menggunakan bubunaga, bos. tapi hari ini kita kembali membuat video bosku membuat video mencari ikan udang piting dengan menggunakan bubunaga mudah-mudahan sih uh, saat ini eh uh, para pencari udang menggunakan buku penangga lagi ada hasil lah pokoknya yang belum subscribe bosku silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton video sampai selesai Oke okay, kita lihat tadi bosku ya nyangkol wadani oh, Uh, bos. Kita lihat, bos. Dapatnya apa aja, bos? Uh. juan mah manjeng. Oke. iwak lah. yang itu kayak saya rampus ya. mancing kurang Kamera error, Bos. Apa watu? waktu, ya. payo, apa? kepingin ya. waktu, payo, bos, buru-buru, kenang tangan taman, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, nggak ngata awan teman biasanya es es udah sibuk takang masih orang takang orang kalung enak asin kalung Iwak ke rumah, ke suara, suara iwak ke enggak ya ini bos lagi ini, lort bos satu kilo nepir aku piting kayak aku, satu ya, kilo kupas, nepir aku kupas, satu, satu sekilo deh, sakit keluar tepa ayu ya, hasil urang hasil kosong lagi, pohon mangrove yang habitatnya hidup di sekitar pohon mangrove, jadi kepitingnya kayak gitu bos merah-merah, kemuk-muk itu katanya kalau dijual ke pengepul satu kilonya piting eh, saiz yang seperti itu 120 isi per kilo tiga ekor piting lumayan piting oli urang oli wakole lumayan, hmm, lumayan tuh. tau wistat pada nganggur ya, eh hmm. ada kau lautannya kayak putus lumayan man. Hmm, tadi positif nih <sukur> ya saya, kilo ini, ke sini, setiga ekor, sing ukuran semene ke satu dijual ke pengepul, bukatan wong luar, pengen tuku ya main begini, murah ki ya, untuk kolesterol ya larang orang. Jadi bisa cari ya. Oh, Walaupun masak.